Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain tebak gambar Cluenya kali ini adalah hewan pemakan buah Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas kakelawar atau bet Kelelawar merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang dengan menggunakan sayap yang termasuk dalam ordo Ordociroptera dan aktif mencari makanan pada malam hari. Berdasarkan jenis makanan kelelawar terbagi atas dua, yaitu Megacitroptera dan Mikrociroptera. Hewan ini bersifat nokturnal karena aktif mencari makan dan terbang hanya pada malam hari. Kelelawar adalah hewan mamalia yang aktif pada malam hari, atau nokturnal termasuk dalam ordo Chiroptera dan merupakan salah satu jenis mamalia yang dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian suatu ekosistem Kelelawar juga berperan sebagai pemencar biji, pemakan serangga, dan penyerbu karena fungsinya dalam mengatur dan mengendalikan ekosistem jadi kehilangan salah satu dari pelan kelelawar akan menyebabkan keseimbangan ekosistem terganggu. Di Indonesia, kelelawar memiliki keanekaragaman rekaman jenisnya. Lebih dari 205 jenis kelelawar yang terdiri dari 72 jenis kelelawar pemakan buah, dan 133 jenis kelelawar pemakan serangga, atau sekitar 20% dari jumlah jenis di dunia yang telah diketahui. Kelelawar merupakan mamalia yang dapat terbang Yang jumlahnya di dunia mencapai 18 famili Jumlah jenisnya merupakan kedua terbesar Sesudah ordo binatang pengerat Dalam kelas mamalia Habitat kelelawar umumnya tinggal di hutan Perkebunan, gua, pohon pisang, pohon kapuk Pohon-pohon besar bekas tebangan Kayu yang sudah mati dan atap bangunan Dengan cara bergelantungan dalam posisi terbalik Karena akan mempermudah kelelawar lepas landas ketika akan terbang Keberadaan pohon sangat penting Artinya dalam kehidupan kelelawar Karena selain sebagai tempat hidup Pohon juga sebagai penghasil buah-buahan Yang diperlukan sebagai sumber makanan bagi kelelawar pemakan buah Jumlah jenis kelelawar sangat banyak Namun umumnya anggota individu masing-masing jenis tidak hanya bahkan ada jenis yang hanya tinggal di satu pulau kecil saja Misalnya Kalong Jumlah spesies dalam satu pulau akan ditentukan oleh luas pulaunya Pulau yang berukuran 10 kali lebih besar cenderung akan mempunyai spesies dua kali lebih banyak Selanjutnya jumlah spesies yang bertahan dalam satu pulau Ditentukan pula oleh angka imbang antara rata-rata laju kepunahan setempat dengan laju imigrasi. Kelelawar seringkali dianggap sebagai hewan perusak oleh masyarakat. Namun bisa dipungkiri juga bahwa kalawar memiliki peranan penting dalam rantai ekosistem hewan dan tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Kelelawar merupakan salah satu kelas mamalia yang memiliki sayap di kedua sisi kanan dan kiri tubuhnya Memiliki kemampuan terbang sempurna bahkan dapat melakukan hovering atau dapat terbang di tempat dan terbang dengan rendah Bahkan terbang mundur Kelelawar tergolong dalam ordo Chiroptera dengan dua subordo yang dibedakan atas jenis makanannya Yaitu pemakan buah dan pemakan serangga Kelelawar adalah salah satu anggota dari kelompok mamalia yang satu-satunya hewan dari kelompok ini yang mampu terbang. Kemampuan tersebut ditambah dengan kemampuan navigasi pada malam hari dengan menggunakan sistem orientasi akustik. Menjadikan kelelawar sebagai hewan yang menarik. Oh iya, kelelawar mencakup 900-1000 spesies loh yang diklasifikasikan dalam sekitar 200 marga dan 17 famili. Mereka ditemukan di hampir semua bagian dunia, tetapi paling banyak ditemukan di daerah tropis. Tubuh kelelawar berbentuk seperti tikus dan biasanya ditutupi dengan bulu halus. Wajahnya sangat bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya. Banyak spesies memiliki pelengkap kompleks pada moncong dan tonjolan atau telinga palsu di depan telinga asli. Telinganya sendiri seringkali sangat besar dan berbelit-belit Struktur wajah ini adalah bagian dari alat sensorik yang memancarkan dan menerima getaran suara Beberapa jenis kelelawar suka menyendiri loh Hidup di gua, celah pohon, berlubang, atau di loteng Spesies lainnya bersifat komunal Dengan ribuan atau bahkan jutaan kelelawar bertengger bersama di dalam gua Atau di dahan di bagian hutan Pada beberapa spesies kelelawar komunal, seluruh koloni meninggalkan sarang bersama di malam hari dan kembali bersama di pagi hari Pada kebanyakan spesies, jantan dan betina tidak berasosiasi kecuali selama musim kawin Betina dari sebagian besar spesies kelelawar melahirkan satu anak di musim panas setiap tahun Anak-anak tersebut kemudian digendong oleh induknya selama beberapa hari setelah itu ditinggalkan di tempat bertengger saat tidak menyusui. Anak-anak kelelawar mulai terbang dalam beberapa minggu. Masa hidup beberapa kelelawar adalah 20 tahun di penangkaran. Ciri-ciri kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang mampu terbang loh, yaitu terbang yang didukung oleh gerakan otot yang berbeda dengan meluncur. Sayap adalah selaput ganda kulit yang direntangkan di antara tulang empat jari yang sangat panjang dan memanjang di sepanjang tubuh. Dari kaki depan ke tunggai belakang, dan dari sana ke ekor. Hampir semua kelelawar aktif di malam hari, dan banyak yang hidup di gua. Meskipun mereka melihat dengan baik, mereka lebih mengandalkan pendengarannya loh teman. Menggunakan ekolokasi atau sonar untuk menghindari tabrakan dan untuk menangkap serangga yang sedang terbang. Kelelawar mengeluarkan suara bernada tinggi hingga 100 Hz atau 100 ribu hertz yang bergema dari objek yang ditemuinya Gema memberikan informasi kepada kelelawar tentang ukuran bentuk dan jarak benda kelelawar yang buta dengan mudah menemukan jalan mereka melalui rintangan yang rumit tetapi ketulian bisa membuat mereka tidak berdaya berikut beberapa ciri-ciri kelelawar pada umumnya satu Memiliki kemampuan ekolokasi sehingga mampu memperkirakan jarak mangsa 2. Merupakan hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari 3. Termasuk dalam hewan frutivora atau pemakan buah 4. Memiliki kemampuan tidur bergantung 5. Memiliki selaput putih pada sayapnya 6. Memiliki cakar pada bagian sayapnya 7. Memiliki sonar atau gelombang ultrasonik 8. Hibernasi pada musim dingin 9. Terbiasa tinggal di tempat yang gelap dan lembab 10. Memiliki indera penciuman yang sangat tajam